Ya, ya. Kawaii, ya. Kawaii, ya. Kita Guys, Marikuragiri, Boku no Nippon. Kari ni kita pergi ke jalan-jalan Kumanaya Kuh, Nippon橋. Guys, di Indonesia Udah buka masker kan? Tapi di Japan masih banyak orang pakai maskar. Tapi hari ini nggak ada banyak orang, jadi kita buka maskat ya. Senang. Punya sakura lo? Teta sakura muncul lo. あ、<笑><笑> オランダ、タンクシーニン、プアトリア、サクラ、ヒマナ、サクラにゃ tapi di sini udah mulai jatuh ya, udah turun deh. Ya kan? Agak sedikit, tapi untung deh kita datang ke sini buat lihat sakura. Lihat tuh, udah mulai hijau kan? Mulai jadi musim panas ya. で、 的ですね。素敵ですけど。お腹になりましたけど。<音楽> tapi kelihatannya enak ya Udah kembali lagi oh, Capek banget Ternyata kita pergi jauh-jauh deh Tapi ya kita jalan-jalan banyak terus ya beranjang juga Ini baju buat Meri Chang Pas kita udah pulang ke rumah Ayo coba pakai ya Ayo perayok Yeay Peti batu lagi Meri Chang Mau coba pakai? Oke Ayo check you Meree-chan kawaii 嬉しい<笑><笑><笑><笑><笑>